Syukur bagi Tuhan, Hai Tanah Papua. Selamat siang dan selamat berhari minggu kepada seluruh rakyat bangsa Papua yang kami hormati dan yang kami muliakan. Kami sebagai ketua organisasi Papua Merdeka atas mandat rakyat, kami ingin menyampaikan beberapa hal penting kepada rakyat Papua dan khususnya kepada beberapa orang Papua yang sedang menamakan diri sebagai mantan OPM atau juga dengan title apapun yang sedang berbicara untuk mencoba melawan perjuangan suci bangsa Papua. Khususnya kepada Saudara John Ail Noroto, Nicholas Meset, dan uh, Ramses Ohe, dan antek-anteknya segelintir orang Papua yang saat ini sedang mencari makan di dalam NKRI atas nama Darah Pengorbanan Perjuangan Bangsa Papua. Anda, Nicholas Meset, John Noroto, atau Ram Sohe, yang Anda mengklaim bahwa Anda juga anggota organisasi Papua Merdeka, atau juga Anda mengatakan bahwa Anda mantan. Kami generasi yang saat ini ada, atas nama organisasi Papua Merdeka, Organisasi Induk Perjuangan Bangsa Papua, kami sebagai ketua organisasi perjuangan bangsa Papua yang sudah eksis selama 60 tahun, kami ingin menyampaikan beberapa hal penting kepada Anda. Nicholas Meset, John Noroto, dan Ramses Ohe, dan juga beberapa orang yang akan menyusul ataupun tidak menyusul. Kami sudah tahu rekod daripada Anda bertiga. Kami sudah tahu siapa John Noroto, siapa Nicholas messet siapa Ramses Sohe. Kalian bertiga tidak pernah memberikan kontribusi yang besar terhadap perjuangan ini. Karena kalian tidak mampu berjuang, tidak memiliki kemampuan, tidak pernah ada kontribusi yang besar dalam perjuangan ini. Sehingga kalian menyerah. Mencari makan di dalam NKRI Dan mencoba menjual Perjuangan suci ini Ingat baik bahwa Kalian bertiga tidak punya pengaruh yang besar Bagi perjuangan Yang memiliki eksistensi Dan legitimasi selama 60 tahun Dan saat ini kami ada Saat ini kami yang memimpin Organisasi Papua Merdeka Dan tentara pembebasan nasional Papua Barat Secara politik Diplomasi dan militer Kami adalah orang-orang yang terdidik Kami bukan berjuang berdasarkan Kepintaran dan pengetahuan saja Tetapi kami berjuang berdasarkan hikmat Tuhan Kami tahu mengapa Tuhan menciptakan tanah ini Mengapa Tuhan menciptakan rakyat ini Mengapa Tuhan menciptakan segala yang ada Di atas tanah Papua yang harus dikelola oleh orang Papua anda tidak bisa mengukur stabilitas atau mengukur eksistensi Indonesia ada di Papua Barat berdasarkan uang, berdasarkan pembangunan, berdasarkan hal-hal yang bersifat material. Kami ada berbicara dan berjuang, sangat konsisten. Berdasarkan konstitusi 1 Juli 71, berdasarkan embrio 1 Desember 61, berdasarkan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa 15 14 yang memberikan legitimasi terhadap perjuangan ini, kami ada berjuang melihat bangsa Papua lebih tinggi dan lebih besar daripada Anda yang berpikir soal makan minum bersama NKRI. Anda sendiri tidak sadar bahwa Uang yang NKRI berikan sama anda, apapun yang NKRI berikan sama anda, adalah hasil bumi dari bangsa Papua. Sekali lagi kami menyatakan, anda yang sudah menjadi mantan OPM, ataupun mengklaim dengan title Ibliska dan segala macam, dengar baik-baik bahwa anda tidak punya pengaruh. Kalau anda sudah menjadi mantan, anda sudah tidak mampu berjuang, tutup mulut dan cari makan bersama NKRI diam-diam. Kami sedikit pun tidak akan pernah dengar Anda Nikolas Meset, John Ramsesohe Ramses Sohe dan yang lain-lain. Kami berjuang di atas tanah kami. Hak kami yang Tuhan berikan sama kami. Anda sedikit pun tidak punya hak untuk kasih stop setiap orang Papua berjuang atas nama, hak, martabat, jati diri, demokrasi, keadilan. Kami tahu bahwa perjuangan ini kami akan menang. Generasi ini akan memenangkan perjuangan ini. Sekali lagi, jangan cari makan dia memakai nama Perjuangan Bangsa Papua dengan darah dan air mata bangsa Papua. Mulai sekarang ini, Jonoroto Anda stop, Ramses Soehay Anda stop, Nick Meset Anda stop. Jangan pernah memakai darah dan air mata pengorbanan rakyat Papua. Cari makan dengan hasil keringat Anda. Kepada seluruh rakyat bangsa Papua, kami secara tegas ingin menyampaikan bahwa eksistensi dan komitmen Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat yang saat ini sedang beri dan berjuang bersama seluruh generasi-generasi muda kami sudah mengerti siapa itu Indonesia. Kami sudah mengerti siapa itu Amerika. Kami sudah mengerti siapa itu Inggris, siapa itu Belanda, siapa itu Australia, dan siapa itu negara-negara yang menjajah kami. Jangan pernah mundur selangkah pun. Yakin bahwa perjuangan ini adalah hak Tuhan. Bicara Papua merdeka itu bukan dosa. Alkitab sudah berbicara dengan jelas bahwa bangsa Israel menentang penjajahan di atas tanah Kanaan. Mereka merebut hak dan kedaulatan mereka. Sama saja seperti bangsa Papua, kami berbicara atas hak kami. Kami punya hak untuk mengusir penjajah di atas tanah kami dengan segala macam cara. Tetap komit, tetap konsisten. Jangan pernah mundur selangkah pun. Jangan dengar isu ini, itu, dan segala macam. Uang pembangunan dan segala macam, sekarang Indonesia lakukan di atas tanah Papua itu bukan uang dia, itu uang Anda yang Indonesia curi bawa keluar dan berikan kepada Anda 0,1%. Ingat, baik, 0,1%. Bukan 100%. Jakarta akan hancur, Indonesia akan bubar dari atas planet ini ketika Papua merdeka. Jangan pernah takut, jangan pernah mundur selangkah pun, kita akan berjuang sampai merdeka. Salam. One people, one soul